Mengawali perjumpaan kita di siang hari ini sahabat terhubungan spesial yang kita dapatkan dari Ayah Kejora. Di laman akun Instagram pribadinya, Ayah memposting foto Bunda Lasti dan Mama. Wah, Masya Allah banget ya, dua wanita cantik. Yang selalu menjadi kebanggaan kita semuanya Masya Allah, mudah-mudahan sehat selalu Dan selalu diberikan kebahagiaan, amin Di postingan ini, pun sahabat Ayah Kejora Menurutkan sebuah kalimat caption Sing sehat gelis, kata Ayah Luar biasa banget ya Cantiknya Ayah Kejora, mudah-mudahan Lesti dan Mama selalu dilindungi dari orang-orang yang tidak baik di postingan ini pun, banyak sekali tanggapan dan respon yang diberikan. Salah satunya, dari akun Neng2.74 mengatakan di kolom komentar, Masya Allah, dua cinta Ayah Kejora. Luar biasa banget ya, Leslie dan Mama Kejora. Ini dua cinta dari Ayah Kejora, Bapak Endung Mulyana. Masya Allah, mudah-mudahan ya keluarga Leslar, ini selalu diberikan kebahagiaan. Amin. Berikutnya para sahabat ada momen yang sangat membanggakan sekali ya untuk warga Konoha juga Ini tentunya Rizky pilar yang semakin membuat kita kagum saat di acara aksi Indonesia 2022 Baru digelar pertama kali persahabat acara aksi gerbak sahur keluarga Leslar Ini tentunya membuat warga Konoha senang banget ya melihat di acara aksi ada gerbak sahur keluarga Leslar Rizky Bilar ini membuat kagum banyak orang karena selalu memuji istri tercintanya Saat sahur para sahabat ternyata Bunda Lesti ini mem memasak semua menu untuk Rizky Bilar Ini salah satunya Papa Bilar dimasakin Lesti Orek Tempe para sahabat, ya, Dan langsung mendapatkan komentar nih dari Papa Bilar bahwa orek tempen di board Lesti itu lengket, kayak wajib. Katanya, tuh ini momen yang sangat membuat kita ketawa ngakak, ya. <totipun> Tetapi, dibalik semuanya, Rizky bila selalu memuji seorang Lesti kejuaraan. Apabila menyampaikan, Bunda Lesti selain pandai bernyanyi, Bunda Lesti juga ini tentunya bisa memasak yang enak. Masya Allah, walaupun orek tempenya lengket. Tapi rasanya mantul, luar biasa, masya Allah. Mudah-mudahan rumah tangga Leslar selalu seperti ini, bahagia selalu rukun. Kita juga melihatnya bahagia banget ya, melihat kerukunan, Lesti, Rizky, Bilar, dan Abang El. Mudah-mudahan selalu sehat, selalu dilindungi dari orang-orang yang tidak baik. Amin. Momen ini pun dipost oleh akun Indosiar, dan ada sebuah kalimat juga yang diposting. Wah aksi grebet sahur ke rumah Lesti Gejora dan Rizky Bilar nih Ternyata menu sahur di rumah Leslar kelihatan menggiurkan Menggiurkan banget nih menunya dan ternyata yang masak itu dedek Lesti Itu persahabat ternyata Lesti Kejora ini semuanya Dimasak oleh Bunda Lesti Masya Allah Kita bangga kita semakin bahagia sekali ya Bahwa Lesti Kejora ini multi talenta banget Masya Allah Dan kita lihat juga persahabat ke gambar berikutnya Ada info untuk Warga Konoha dari L2W.id ada promo gratis Ramadhan buat kalian yang punya usaha di rumah kami akan bantu promo setiap hari selama Ramadhan hanya lima orang per hari caranya gampang kita lihat persahabat ya untuk caranya slide kedua cukup DM dan tag instagram l2w.id lebih bagus lagi jika usaha yang dipromosikan sudah jelas ada kontak kalian dan informasi pemesanan yang jelas atau boleh berupa video atau foto harap bersabar katanya tuh kita simak juga di kalimat info lewat caption yang dituliskan buat kalian para lesla lovers yang punya usaha kuliner rumahan atau yang lainnya bisa tag Instagram L2W.id ya, nanti kami promosikan gratis selama bulan Ramadan. Mekanismenya yang pertama, boleh gunakan foto atau video singkat usaha kalian kalau ada info pemesanannya juga, dan tag Instagram L2W.id. Yang kedua, semua yang tag kami akan kami seleksi, dan hanya lima usaha yang akan dipromosikan per hari. Berikutnya, yang ketiga, untuk yang sudah tag kami dan belum kami promosikan, bisa tag kami ke harinya. Yang keempat, semoga bermanfaat ya, guys. Tuh, ini tentunya luar biasa juga nih program dari L2W. Buat kalian semua yang mempunyai usaha kuliner atau usaha di rumah, persahabat bisa langsung dibantu oleh promo. Langsung ini oleh L2W gratis para sahabat, ya, selama bulan Ramadan masya Allah, mudah-mudahan berkah dan mudah-mudahan diberikan kemudahan. Berikutnya para sahabat kita juga, kita mendapatkan kabar membanggakan kembali. Ini dari Instagram EG Indonesia bahwa Bunda Leslie Kencora ini mendapatkan gelar Actress of the Moon. Masya Allah banget ya, suatu kebanggaan yang kita dapatkan yang kita rasakan. Mudah-mudahan Lesa Kejara selalu berkarya dan selalu memberikan karya terbaik untuk semuanya. Amin. Dan pastinya kita juga masih menunggu kejutan lain hingga cedokan vitamin terbaru di siang hari ini. Tetap stay tune dan pantengin channel ini terus biar kalian tidak ketinggalan informasi menarik terbaru terupdate dan terhangat selanjutnya.